Gue the fans? Balik menggunakan Dan di video hari ini kita membahas tentang IBL Season 2023 Maaf banget gue uploadnya agak telat Karena kemarin ini gue, wah down man Man down kemarin ini kan gue keracunan makanan Tapi sekarang ini I feel so much better Itu kenapa gue udah bisa bikin konten lagi hari ini Dan hari ini gue gak kasih tahu kalian 7 hal yang kalian patut nantikan Untuk IBL seri kedua di Kota Malang Yang akan mulai siang ini Dan ya bagi kalian yang di Kota Malang Kalian masih belum ada plan Kalian kangen nonton basket Kalian bisa langsung mampir ke Gorbi Mas Sakti Malang Untuk support your favorite players, your favorite team ini gak akan kalah keren, gue yakin gak akan kalah keren, gak akan kalah seru dengan seri satu di balik main ini dimana seri satu di balik kita udah nonton, udah melihat banyak banget high scoring game, lalu juga trash talking lalu juga yang pasti hal-hal hales keren dan yang terakhir pasti big performances dari para pemain IBL jadi jangan miss di kesempatan kalian untuk nonton favorit players kalian di kota Malang kalau gue Gue tanggal satu nanti baru nyampe di kota Malang And thank you to West Venice uh, Solo Shout out to them Yang sudah support gue lewat tiket pesawat I'm really happy I really appreciate them So I cannot wait sih Ini adalah liputan pertama gue season ini Udah gak sabar untuk bikin Reels Untuk interview So I'm super excited to come to Malang On the first nanti ini So, kalau gitu sebelum kita masuk ke video hari ini guys Jangan lupa guys pastikan untuk support channel ini Dengan cara kasih likes dan juga kasih komen Nanti gue penasaran masih sih dengan pendapat kalian semua Dan of course thanks so much for watching Kalau gitu kita langsung saja ke video Video hari ini yaitu tujuh hal yang kalian wajib nantikan untuk IBL seri kedua di Kota Malang. Yang pertama adalah F Westlander Bogor harus diwaspadai hey! sama semua tim IBL. Ini adalah mungkin tim yang paling impress gue selama seri satu di Kota Bali kemarin ini. Jujur gue nggak nyangka mereka si Jago ini sebagus ini karena waktu lagi scrimmages itu gue lihat mereka marginnya kalah lumayan jauh-jauh ya. Tapi ternyata wow mereka di Kota Bali tuh lawannya berat-berat juga yaitu SMWB uh, lalu Dewa United. Tapi mereka kalahnya single digit semua Rata-rata hanya 6 poin aja marginnya Jadi ini tim yang cukup ngeri menurut gue Yang bisa bikin upset Dan itu terjadi di game terakhirnya mereka Dimana mereka upset home team Yaitu Bali United dengan skor 69-68 Itu adalah salah satu game yang mungkin paling seru Itu di kuarter 4 kejar-kejaran ganti-gantian lead Oh my god itu salah satu game yang bener-bener entertaining banget And of course kita nggak boleh lupa dengan Muhammad Yasir Rahmat Dia membuat beberapa Clutch plays juga untuk Evos dan Bogor. Game tersebut dan terakhir, di finish it off dengan lay up dari Jason Winata dan dua pemain ini udah mulai menarik perhatian fans IBL menurut gue ya mereka duanya dua-dua itu main cukup solid di game tersebut and of course David Hay yang super shifty super entertaining juga dia kayak suka banget untuk membuat banyak gesture dan juga banyak trash talking so much fun untuk nonton David Hay and of course Andrew Jackson juga a very quiet guy and course, Andrew Jackson tapi dia mainnya bagus juga sih untuk Air Force Thunder Bogor jadi dua pemain ini bener benar bisa ngangkat sih bisa ngangkat performasnya Air Force Thunder Bogor Air Force kita nggak boleh lupa juga dengan Reza Butar-butar pemain muda yang kita harus kasih perhatian banyak juga, karena dia mainnya impress gue dengan defense dia, dengan reboundnya nya dia, dan kalau dia bisa stay consistent, deh dia keep working hard. Man, dia akan menjadi salah satu piece yang penting banget untuk Air Force Thunder Bogor nanti. So, looking forward though untuk nonton mereka di Kota Malang, mereka ada dua game yang menurut gua akan seru, yaitu melawan Renspic Basketball dan juga Bumi Borneo. Um, kalau mereka bisa maintain, bisa maintain permainan yang mereka kemarin ini, gue gak akan kaget kalau mereka bisa ambil satu dari dua game ini. Jadi, Elfos tadi Bogor, semoga aja mereka gak turun sih. Semoga aja mereka bisa keep up uh, their play nanti waktu di kota Malang. Oke, okay, nomor dua. Elang Pasifik Caesar ini menjadi tim pertama yang mengganti pemain asingnya mereka. Jadi berita paling mengejutkan uh, hari ini gue kaget. banget, Untuk gue bikinnya hari ini juga sih. Jadi kita udah bisa tahu kalau mereka ada pemain asing baru yaitu Chris Barnes untuk menggantikan Capri Alston yang mainnya average averages 11 poin per game dan juga 7,3 ribu per game. Shock sih karena ini baru seharus baru satu seri gitu. Saya tahu kan cuma boleh ganti satu kali ya kecuali kalau pemainnya ada yang cedera. Tapi um, gue main kaget secepat itu digantinya. Tapi kalau gue lihat, memang kayak Pacific itu butuh pemain yang uh, di posisi wing untuk membantu guard-guardnya mereka. Jadi uh, I think Chris Barnes ini akan cocok nanti nantinya di Pacific uh, di Elang Pacific Caesar. Uh, dia merupakan juara Drew League. Juara Drew League di LA dan juga dia sempat uh, main di Compton High School yang merupakan high schoolnya The Mother Rosen. Uh, dia juga sempat main NCAA Divisi Satu bersama Tulsa and Eastern Michigan. Tapi terakhir, dia mainnya di NAIA. Tingginya 192 cm dan minggu depan dia akan berumur 25 tahun, um, tapi kalau gue lihat kelihatannya belum ada uh, pengalaman untuk main profesional ya. Jadi ini posisinya sama kayak Merv Lindsay, tapi kalau ini lebih muda daripada Merv Lindsay yang belum pernah main uh, profesional sama sekali juga. So kalau gue lihat dari videonya, dari video highlightsnya ini adalah pemain yang tipenya slasher, suka attack the rim. Jadi dengan datangnya Chris Bars ini. Bisa mengurangi beban yang dimiliki oleh Dava, oleh Gregory. Jadi, itu akan membantu banget untuk scoring nya uh, Pacific nanti. Gue yakin dia akan cetak poin banyak banget sih. Jadi, ini satu hal yang kita patut tunggu nanti di seri kedua. Oke, nomor tiga. Sekarang ini yaitu, Pita Jaya butuh Dominic Sutton untuk show up. Apakah dia akan show up di Kota Malang? Nanti kita akan tunggu ya. Karena dia adalah satu pemain asing yang menurut gue belum sesuai harapan sih. Karena um, dia, apa ya... Dia tuh kan datang dengan resume yang luar biasa ya. Main di Liga Eropa yang besar, lalu juga main di PBA. Jadi gue ekspektasinya tuh memang tinggi banget sih untuk si Dominic Saten ini. Tapi selama seri 1 gue tahu dia memang ada dealing dengan injury juga. Uh, dia sempat miss dua pertandingan melawan Elang Pasifik dan juga melawan Satya Wacana. Dan dalam dua pertandingan dia bermain melawan Prawira dan juga Indonesia Patriots. Dia average-nya 8 poin dan juga 8 rebound per game. Uh, tapi Dom harus shut sih kalau dia gak mau, dengan, uh, gak mau dengan Capri Austin Uh, untuk pelita jaya bisa kembali berjaya dan juga bisa kembali uh, dominan nanti mereka butuh the best version of Dominic Sutton. So far mereka ini di carry sama Prastawa yang average nya 19,5 poin per game. Pras pun sempat 34 poin lawan Pasifik kemarin ini. So yeah kita Jaya membutuhkan sekali sosok Dominic Satan ini. Walaupun juga Arigian, Mclester, dan yang saya juga bagus mainnya, tapi menurut gue tetap mereka butuh Dominic Satan untuk bisa dominan di pain area, bisa menjaga asingnya lawan juga. So that's what they need from Dominic Satan in this series. Oke, okay, matchup nomor 4. Sekarang kita ke nomor empat. Matchup ataupun game yang paling ditunggu-tunggu mungkin adalah hari ini. Nah, di malam, yaitu antara Prawira Harum Bandung melawan Dewa United Banten, aka Brandon Francis, against his best friend, yaitu Ramon Galloway. Oh my God, it's gonna be loud trash talking. I hope, I hope it's gonna be loud trash talking. Uh, ini ada dua teman yang sempat bermain bareng kayak di Liga Dominika juga. Uh, Dewa belum terkalahkan, jadi apakah Prawira akan menjadi tim pertama yang mengalahkan Dewa United? Uh, Dewa United, tapi... Kemalang ini kayaknya akan lebih berat Karena kalau gue lihat dari vlognya Dewa Itu mereka mengatakan bahwa Kaleb kayaknya gak berangkat ke Malang Sekarang ini karena sedang menamai Sang istri yang sudah lahiran So selamat untuk Kaleb Khamhal, Anaknya udah lahiran Selamat semoga bayinya dan istrinya semua Sehat-sehat semua So congratulations menambahkan family member Untuk Kaleb uh, Kaleb padahal lagi gila pasti heis on a tear bro MVP level performance uh, Selama seri 1 di Bali 34 poin lawan Hang Tua kemarin ini uh, dia ada di urutan 5 urutan 5 top scorer in the IBL bareng dengan pemain-pemain asing so that is amazing menurut gue tapi ke IBL website-nya dibagusin dong karena kita masih cuma bisa lihat top 5 stats doang. kita mau lihat top 10, top 20 juga sih semoga kedepannya websitenya akan lebih user friendly ya untuk IBL tapi kehilangan Kaleb ini uh akan menarik nih kita tunggu siapakah kira-kira akan show up untuk Dewa United dan apakah Dewa United bisa tetap bermain bagus walaupun nggak ada Kaleb uh, of course ini opportunity baru untuk kayak Zaverius untuk uh, Kevin Moses untuk Dio Tirta untuk bisa memberikan kontribu kontribusi lebih di seri kali ini um, so we will see tentang ini sayang masih sih Paling ini adalah yang gue tunggu-tunggu tuh sebenernya pengen banget lihat semuanya complete team uh, complete apa semuanya rosternya complete tapi salah tapi should be still a really good game tonight uh, untuk Prawira mereka akhirnya bisa memainkan Jared Shaw <laughs> akhirnya dia dapat visa kerjanya juga kok ngalah baru tadi pagi atau tadi malam baru dapet uh, jadi ini juga pemain yang main di Dominican Republic publik saya gue dan kok ngasal ada satu tim sama Ramo Ramon Galloway uh, ini juga temennya eh uh, Brandon Francis juga, jadi mereka kayaknya nggak perlu ada masalah tentang chemistry, mereka kayaknya udah kenal lama juga. Uh, Brandon akhirnya juga nggak perlu gendong sendirian, nggak perlu main 40 menit lagi. Dia karena ada penggantinya untuk istirahat. Uh, kalau dia bisa istirahat dan dia enggak akan terlalu capek, dia bisa lebih performance-nya harus lebih meningkat lagi nantinya. Dan of course, Coach Dave akan punya variasi lebih banyak untuk offense dia. Kalau lihat dari videonya, ini bukan pemain yang bukan pemain yang sangat Explosive ya. Dia pemain big man tapi skill. Skill setnya oke okay banget. Footworknya juga oke okay banget. Dan dia punya mid range. Bagus juga sih. Kalau gue lihat ya untuk si Jar Show ini. Jadi penasaran nanti gimana dia bisa contribute untuk Prawira. Apalagi ini masih game pertamanya dia nanti. Uh, penasaran juga sih. How coach Dave gonna use him on the post. Dan juga untuk offense Prawira nanti. And of course defense-nya. Dia juga tinggi banget kan saya tau gue. Jadi defense-nya juga akan membantu banget untuk Prawira hari ini. Dan Prawira obviously pertanyaan paling besar apakah kita akan melihat Abraham Margrahita atau tidak di Malang. Tampaknya masih belum bisa melihat. Kayaknya Sto Go dia gak berangkat ke Malang sih. Ya. Ting masih mengurus urusan dia dengan klub Jepangnya. Jadi semoga aja ke kedepannya depannya secepatnya lah akan ada solusi untuk uh, Bram agar bisa bermain di IBL karena saya mau dia lagi masa prime-nya kalau dia harus hilang kayak beberapa bulan ini sangat disayangkan sekali. Jadi nggak ada Bram, Yuda, and Reza tetap harus jadi leadernya untuk pemain lokalnya Prawira. Yuda had a solid first series walaupun gue pemain banget nembak lebih banyak lagi sih menurut uh, Yuda 15 poin per game. Um, gue harapkan dia lebih agresif lagi untuk bisa attack defense yang lawan juga. Sedangkan Reza average-nya hampir double double dengan 12 poin per game dan 9,67 rebound per game. So, those two have been excellent untuk Prawira. Tinggal kita berharap shooter-shooternya Prawira ini show up di Malang. Dan ini atau so, uh, Hans Abraham. Itu pasti Hans Abraham itu penting banget. Uh, Indra Muhammad. Alan Asadi. As Firdan. So we hope everybody gonna show up. Dan juga membantu Juda dan juga Reza. Oke. Okay, sekarang kita pindah ke nomor 5. Yaitu. Tren pemain asing mencetak 40 poin sepertinya akan berlanjut uh, di seri satu balik. kemarin kita tahu Brand Francis menjadi pemain pertama yang mencetak 40 plus poin dengan 41 poin saat melawan Ranspik Basketball. 24 jam kemudian langsung dipatahkan sama Brandy Bell yang mencetak 43 poin. Um, Kok dilihat-lihat banyak sih game yang high scoring di seri uh, balik kemarin ini dan gue expect ini akan berlanjut dan satu pemain yang menurut gue bisa mencetak 40 poin di seri malang nanti adalah Anthony Bean. Anthony Bean kita tahu nyaris banget lawan PJ nyetak 40 poin. Dia hanya 38, tapi gila dia kemarin. Bener, bener put on a show dengan dribbling skillsnya dia. benar entertain the crowd banget sih kemarin saat dia lawan Prita Jaya. Jadi... Gua gak akan kaget nanti kalau, ma masalahnya gue gak akan kaget kalau si Anthony Binti juga 50 poin untuk Indonesia Patriots. Karena dia lah yang mengemban beban untuk scoringnya Indonesia Patriots. Uh, dan of course dia kan juga pemain asing sendirian gitu. Dia boleh main 40 menit juga boleh gitu untuk Indonesia Patriots. Dan dia nembak sebanyak mungkin juga gak apa-apa. And he is a gifted scorer though. Kita tahu dia pernah jadi liga uh, top scorer di Liga Polandia. Lalu juga pernah main di Virtus Roma. So he is very very talented. Jadi... Gue yakin harusnya ada satu pemain lagi at least yang mencetak 40 poin di seri Malang nanti. Oke, okay, now we gonna move to number six. Number six adalah Satria Muda akan stay undefeated. That's my take uh, Sekarang ini ada empat tim Yang belum terkalahkan Yaitu SM Dewa Bumi Borneo And of course Bima Perkasa Jogja Kalo lihat dari schedule-nya SM bisa banget sih undefeated Mereka akan bermain empat kali Yaitu melawan Hang Tua Bali United Elang Pasifik Caesar, Dan juga BPJ Mungkin perlawanan yang paling kita Adalah lawan Hang Tua ya, Gue gak tahu kenapa SM kalau lawan Hang Tua tuh selalu sukanya ketat-ketat ya, Nempel-nempel Terus biasanya Tapi uh, AJ West Harusnya udah kembali lagi Kita tahu AJ West, uh, Terakhir itu miss ada urusan tentang visanya dia tapi I think kalau ada AJWS SM solid lu kode gua suka sih dengan defense-nya dia dia. lu bisa lihat ke tulangan NSA kongkala dia 6 blok sih ya. in the game uh, he was having a block party in that game so dengan adanya AJWS hadir of course bener defense SM berbeda banget jadi uh, I, I feel like SM could stay undefeated sih selama uh, dua seri ini nanti ya And, Dewa juga sebenarnya bisa aja sih stay undefeated. Cuma Dewa tuh yang sayangnya seperti gue bilang, mereka gak akan ada Eh uh, Kalau mereka bisa kalahkan Prawira, tapi itu mereka punya kesempatan besar banget. Karena setelah itu mereka akan ketemunya Satya Wacana, Bumi Borneo, dan juga Tangerang Hawks. Jadi we will see. ...kira-kira siapa yang bisa stay undefeated... ...sampai seri kedua nanti berakhir. Dan hak tujuh yang kalian wajib nantikan di seri malang nanti adalah... ...Bumi Borneo atau Bima Perkasa yang the real contender... ...untuk IBL playoff Seperti gue bilang, dua tim ini menyapu bersih seri balik kemarin ini. Impresif banget permainan dua tim ini. Uh, tapi menurut gue, Bumi Borneo sedikit light untuk schedule mereka. Gimana mereka mengalahkan um, Satya Wacana, Tangerang Hawks, Elang Pasifik ...dan juga Mountain Gold Timika. Tapi men... Randy Bell, bro, he's not lying about winning the MVP this season. Dia benar-benar tampil luar biasa banget seperti gue bilang tadi. Dia mencetak 43 poin juga di game terakhirnya. Dia average-nya pun 26,7 poin per game dan juga 9 rebound per game. Randy Bell definitely one of the best import players in the IBL sekarang ini. Uh, Cam Ridley juga not bad. Cam Ridley hampir double double juga loh. 10,2 poin per game dan juga 9,5 rebound per game. And of course, kalau dari pemain lokal mereka, my boy. My Bro, Calvin Chrysler, man, has, he has been a big addition though for this Bumi Borneo team. Dia average 7,5 point per game. Jadi Coach Tony, man, gue kasih jempol dua deh untuk Coach Tony. Keren banget dia ngelatih tim ini. Dan ya yeah, kita lihat aja nanti saat ketemu the big boys di seri kedua. Gimana gue penasaran banget karena mereka harus bertemu dengan West Bandits. Lalu juga mereka harus ketemu dengan uh, Fostan di Bogor, Dewa United dan juga Prawira. Ini the real test. This is the real test untuk Bumi Borneo. Gue penasaran bagaimana nanti mereka akan compete. Apakah mereka bisa mengambil dua dari empat game ini. Mau mereka bisa ngambil 2 atau tiga game dari empat game ini. Menurut gue mereka a real contender untuk IBL playoff season ini. Uh, ini saat itu juga gue suka nonton sih Bumi World ini Apalagi Randy Bell Itu bener benar asik banget nonton dia Gue juga nunggu banget Ntar gue waktu di Malang tuh Gue akan nonton dia dua kali gak salah. Lawan Prawira sama lawan Dewa uh That's gonna be fun dong lihat itu matchupnya Randy Bell Lawan Ramon Galway sama Brandon Francis Itu akan banyak bacot gue Yakin Akan banyak bacot pastinya sih Tapi sekarang kita minta ke Bima Perkasa Jogja Secara mengejutkan Gue juga menyapu seri balik main ini dari uh, biggest win of course Datangnya dari Mengalahkan Prawira Harum Bandung gue 2 poin mereka menang And of course, Runs Basketball. Itu solid win, mereka menang wah, 10 poin. Um, BPJ solid semua sih. Dan pemain-pemainnya mereka tuh kelihatannya tau role-nya mereka apa. Uh, Coach Meldy has been doing an amazing job untuk menyiapkan tim ini menurut gue. Asingnya mereka pun juga kelihatannya kayak percaya banget sama local players-nya gitu. Jadi, itu kenapa chemistry-nya tim ini bagus. Uh, dan mereka hanya ingin menang aja. Hanya ingin menang karena stats-nya pemain aslinya juga nggak mewah. Cam Coleman, 14,6 poin per game. Pukul 6, 10 poin per game dan juga 2,6 blocks per game. Ini mungkin adalah stats pemain asing yang sangat modus. Dari semua pemain asing ini modus banget menurut gue. Tapi ya mereka efisien aja. And that's why it's working menurut gue. Uh, and of course... Dua pemain lokalnya mereka. Dua bintangnya mereka. Juga step up di seri pertama. Yaitu ada Ikram dan Nuka. Nuka average nya 13 poin per game. Yeah. Nuka is back to the old Nuka I guess. And Ikram hampir double-double Ikram. Gue juga baru sadar. Dia 10,3 poin per game. Dan juga 8 ribuan per game. Uh, nanti di Malang. Mereka akan dites sama Bali United. Elang Pasifik. Dan juga Indonesia Patriots. And Satria Muda. Ini juga cukup, cukup berat. schedule mereka cukup berat juga di uh, seri Malang nanti. Tapi kalau mereka bisa ambil, seperti gue bilang, 3 atau dua dari 3, 2, 2 atau tiga dari empat game ini, menurut gue, itu cukup meyakinkan, kalau mereka akan bisa masuk ke IBL Playoff tahun ini, so, IBL seri 2 di mana mungkin sekarang pas gue upload video, udah mulai nih game pertama, Baris it's gonna be an exciting one, it's gonna be seru banget, sih, menurut gue, I can't wait, untuk melihat kejutan-kejutan di IBL seri kedua malah. so make sure you guys support IBL, and of course, thank you so much guys for watching this video, hopefully you guys enjoyed, uh, kalau ini nanti banyak yang nonton, soalnya ini nyampe 15 views, nonton, terus sebelum seri 3, gue buat lagi konten uh, seperti ini so much again, thank you so much guys for watching, jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen, and I will see you guys again very soon peace out everybody